teori topik balik teori kebalik jilat monitor bang anjirah jilat monitor <tos> <tos> uh. ini perutnya nih gua jilat nih perutnya kita mulai main emi apa tuh? emi names bang? emi itu apa tuh? gua nggak tahu tuh emi sewangi wangi enggak sih? wangi udah jelas wangi itu wanginya itu waduh mantep sekali tuh apalagi bagian bawahnya tuh hmm. wangi hampir gua melupakan waifu gua sendiri tuh gara-gara kewangiannya sebelum itu kita berdoa dulu Allah mabarik lana fima rozaktana wa kina Oke, okay, let's go. Yang pertama nih, kayak saya. Oke, masih belum. Tidak ada tanda-tanda loading, loading gitu Swear, menangis di pojokan. Mohon maaf, suara nyamet banyak. Kawan, jadi harem itu Jadi king harem cok. Ini anu kan? Double red. Iya, double red tuh. Tapi kagak dapet deh masih belum ada downloading, downloadingnya guys. Takut di situ dapat sisain gacanya buat kiaru bannernya sendiri. Oh iya. Sisain. Kita palingan 10 sepul, kali multi ya. ya, ya. Ini takutnya kagak dapat ya. di banner ya, ini. ini. soalnya Princess Gala ya. Princess Gala nih wajib. nggak ya. ada rugi-ruginya cuman ini kenapa gua anu oh, gitu. Kagak ya. dapat-dapat gitu ya. Memang nggak boleh kah gacha siang-siang gitu? Okay. Masih belum anjir. Oh, satu red of e eh, dupe dupe, dupe. Jiru, dupe muy, muy, muy, muy. Kita pencet-pencet, nih ya. upayanya gitu ya. ini nyadi gitu ini dipencet-pencet juga. Skillnya ya, masih belum. Nggak, saya kliknya pakai tangan kiri. Ini oh, diperluk, ini pakai tangan kiri. Oke, okay, ini tangan kanan gua ya. soalnya kamera kan kameranya mirror gitu <gười> jadi kebalik gil juga eh tangan kiri eh. <gười> masih belum hmm, susah juga, juga. <tutupi> Teori topik balik, teori kebalik, jilat monitor, bang, anjir jilat monitor, <tuk> <tuk> dah dah ikan, jilat kagak sampai ikan, nih, nih perutnya ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, cok ada nun ikan, ya? ini yukari ah yukari pertama kesukaan andri dulu ya Aruji sama mm -mm. Please summon Tahu-tahu datang New Year arjusama, arjusama, arjusama, arjusama, arjusama, arjusama, arjusama, arjusama, arjusama, Mari kita coba Satu kali Pindah sebentar bisa balik lagi Single-single kali ya Nggak usah deh Langsung multi gitu Anjir 70 kali pull Ini double red Masih belum dapat coy Hagan Nasi gagal. Wahyu, Wahyu juga. Emang agak susah kiaru. Cuci tangan bang, biar berbani. Gua pakai ini, hand sanitizer gitu. Ya, langsung di sini. Teori pakai lagu ini apakah berhasil? Aku juga mau. <susuk> <tsuk> <tik> masih belum download cu 200 kali eh, ini 200 kali berapa kali susanya kita di ini aja di bannernya dia sendiri itu Wauh dupe dong du iya dupe dia dong dragon masih belum hmm dupe lagi ya anjir dupe terus uh nenek dong udah izin sama ibu, bang? udah, udah minta izin kenyang dupe bang ini game apa? coba aja bang ini game ini pirinches connect lah kita coba ya bismillah benar-benar Mudah oke okay. Please downloading, uh, masih belum downloading dong. Penasaran kan bang ya hey, penasaran. Tadi oke okay, eh, kan? Pasto hey. pernah dupe berapa kali ya Lir. Ini dupe Princess. oke. Okay. warek warek anu, warrek Red of Dupe dah Red of Dupe lagi. Okay? Mending baru tadi itu biar ada kejutan-kejutannya gitu oh downloding ada oh, oke okay. minta blessing sama ini sensei gua sendiri Yo. sensei tolong blessing oke okay. kita coba di blessing sama sensei kita nih kepari belajarnya apa bang sama sensei yang itu kepari belajarnya nih coy olahraga gitu ya olahraga ini ketegangan gitu ya mau <tinyetra> coy <tinyetra> ayo let's go sensei sensei wah blessing sensei apakah worth it aduh red op kah red op sepertinya ini apakah Christina Red of the yang lain sepertinya, Soalnya nggak muncul loh. apa itu? Apa itu? Langsung, guys! Mantap, guys! Langsung, guys! Lanjut, yeah, dapat langsung. Masih kesimpan, nah, kita buat ininya langsung. Kita build memang blessing sensei worth it. Eh. Blessing sensei kita nih, harga tuh sensei